Oke okay guys welcome back to my channel Biankerok Gaming. Oke okay guys kuh semua yang ada di sini minimal izin, ya buat kalian mohon maaf lahir batin nih. Oke okay, langsung aja guys ya. Sebelumnya saya ini ya udah lama nggak bikin konten ya guys ya, ya. Semoga aja konten ini bermanfaat buat kalian guys. Jangan di skip dan jangan lupa like juga komentar ID Free Fire kalian dulu guys, karena ntar malam saya mau bagi-bagi nih 140 Blue diamond buat kalian yang komentar di bawah ya, ntar malam akan live buat kalian yang udah komentar ntar malam saya bagikan ya, oke guys, ini kont konten kali ini saya mau bagi-bagi kode redeem nih guys, kode redeemnya ini dari Free Fire langsung ya guys, 7. 8 juta follower guys jadi kalian langsung pantengin aja jangan di skip guys cuman sebentar guys ini ya guys Oke langsung aja ke konten kali ini yaitu ke website ridemnya guys langsung aja guys Oke guys kita udah masuk ke menu ridemnya ya guys ya langsung aja kita masukin ke kolom pertama yaitu ff8m Jangan sampai salah guys, ini hurufnya kapital semua ya guys ya. Kalau kalian salah nggak akan bisa guys. Dan kolom kedua ya, itu 82 hika. Oke, oke cuy Oke langsung masukin kode ketiga yaitu 7C2M. Oke okay, itu guys, langsung aja kita coba ya guys ya. Jangan sampai salah. Lihat yang bener guys. Oke, okay, congratulation sukses redeem guys kita dapat lot crate satu kali famas ya guys ya. Wah lumayan kan guys. Iya ya? kan guys kita akan dapat kan guys ya. Ya alhamdulillah kan ya buat kalian thr ya kan guys ya. Ya langsung aja kalian coba dan semoga dapat ya guys ya. Tapi saya sarankan buat kalian tuh nonton jangan di skip guys karena kalau di skip tuh nggak bakal tahu guys. Mana kode yang benernya guys ya, dan buat kalian langsung komentar ya guys, komentar ID Free Fire kalian dan kasih like juga subscribe guys, kalian akan saya kasih 140 diamond ya guys, langsung saya live ntar malam di youtube ini ya guys ya, langsung saya live di youtube ini ntar malam saya bagikan buat kalian semua guys, jadi jangan lupa like dan komentar kalian guys. Oke, jadi itu aja konten kali ini ya, guys ya. Semoga kalian dapat dan semoga kalian merasa bermanfaat ya, guys ya. Saya di sini cuman berbagi dan semoga kalian ber menjadikan saya lebih baik di sini ya, guys ya. Jadi, see you buat kalian next time ya, guys ya.